Eh ya, anak kucing mau ikutan Udah Udah <laughs> Gila. Siap yuk. Bakti itu pegangnya enggak benar. Bentuk U, bentuk U. Ya, yuk. Lihat ke sini ke sana di kamera. Oh, lagi nah lagi lagi lagi. Lihat, lihat, lihat ke sana, lihat. Lihat, ke sana. Lihat ke sana. Yuk, udah tiduran di sana kamu. <gay> Ayo nyalain, yang gede aja yang gede. Uh. Oh my god. Oh my god. Ayo. Mana flat? dia gak mau, gak mau. Gak mau. Eh, kamu kapu jaga. Kapu. Jaga dong. Naikin lagi Nana di situ. Nana, Nana, Nana. Dipas. Lakinya tegang, kayak. Hey <laughs>